selamat datang di kreatif media youtube channel kali ini kita berada di segmen apa kata dunia bisa tepuk tangan teman-teman? <laughs> Ya. Di segmen kali ini saya coba mereak uh, street food india yang katanya menurut yang sudah mereak mereka terkuras emosionalnya Mungkin karena street food india ini penuh dengan vitamin yang cukup uh, bermanfaat bagi seluruh umat manusia Jadi ya mungkin ini menjadi satu segmen yang pertama ya buat uh, saya terutama Langsung saja kita tonton video yang pertama apakah ini cukup menguras atau enggak Menemukan sesuatu yang cukup membuat saya memutahkan segala hal termasuk undek unek saya, kita langsung cek aja oke kita langsung pindah ke pinggiran jalan tengah-tengah pasar sarapan pak, ya di sana mungkin orang-orang terbentur sama jam kerja jadi karena jam kerja yang mepet tapi harus sarapan, akhirnya makan sambil berdiri mungkin itu terinspirasi dari ternak-ternak mereka, karena makannya sambil berdiri antara kelaparan kehausan dan juga gergas itu sama aja sebenarnya. Suasananya ini di pinggir jalan ya. Mungkin konsep yang diusung oleh si penjual adalah konsep persmanan. Jadi nggak pakai kursi, dia langsung ambil apa namanya makanan dan sambil berdiri. Di sebelahnya. Ya bukan di sebelahnya juga di bawahnya ada ada aliran sungai, aliran sungai hasil cucian piring karena si Bapak enjoy-enjoy aja dia makan. Ya ini ada apa namanya? kendaraan lewat memang dipikir jalan ya. Ya nambah nasi ternyata kelapar Pak. Di sini sih penjual cukup um, membuat apa namanya? perkembangan ya dari yang video yang kedua dia menggunakan fungsi sendok sebagaimana mestinya. Ini mungkin kalau saya di posisi mereka ya teman-teman, mending cari tempat yang enjoy buat makan. Karena kalau dilihat dari situasinya sih, mereka cukup ekstrim juga makan di sebelahnya orang cuci piring, di bawahnya ada aliran sungai mengarah ke laut. Tapi konsepnya emang antara ringkas dan juga pelit dari si pedagang yang nggak menyediakan kursi kayak ngasih makan apa namanya narapidana dia kayak ngasih ngap, ngasih makan narapidana piringnya besar mereka semua berdiri tapi mereka enjoy itu yang perlu perlu kita soroti mereka itu enjoy makan hasil dari proses tangan mengambil nasi ke piring mereka kalau dicek di video ini kan ada bapak-bapak yang minta nambah nasi nah dia Langsung uh, dikembalikan bro. Jadi, ini cukup, cukup ini juga ekstrim juga. Dia sudah ngambil daging, dikembalikan lagi ke tempatnya. Kalau saya lihat, ini di pasar mungkin saya nggak jadi beli ya, karena di video sebelumnya juga belum menemukan yang menggergetkan. Jadi, kita coba next ke video yang selanjutnya. Mungkin kita akan nemu di video yang uh, ini ya. Kita langsung play aja, masih aman. Dia masih pakai sendok nasi. Itu beneran nasi bukan sih? Iya, dia nasi pakai daging ayam. Di sini sudah mulai modern, dia pakai sendok. Kalau tadi mengalami kemunduran, dia pakai tangan semua, full. Dan suasananya di dia masih di pinggir jalan. Ini sedikit lebih tenang ya kalau tadi ada kemacetan yang bikin apa namanya pusing. Tapi ini lebih tenang. Kayak di pinggiran-pinggiran, kayak di desa-desa itu sih. Porsinya cukup banyak juga ya. Mungkin di sana orang-orangnya punya ini nafsu makan yang gede juga ya. Nah, di sini sudah mulai duduk. Ini memang benar-benar kemajuan buat video dari rentetan video yang dari tadi kita rekam ya. Oh, Pak. Oke, sadar kamera dia soalnya. Di sini sudah duduk, tapi minum masih tetap langsung dari teko. Enggak buru-buru kayak yang tadi, jadi makan sudah pakai ritme. Dia sudah jadi manusia normal semua di sini. Si penjual sudah menyediakan kursi ke kebagian duduk Pak, berdiri lagi aja lah kayak yang tadi. Oh dia kebagian oh teman-teman. Tapi tetap makan waktu makan dari piring pakai sendok ya. Kuah, kuah, kuah, apa namanya? Oh ini es ternyata. Minuman. Es kayak santan. Itu pakai tali layangan mungkin. Ini lebih genis dari yang tadi ya. Dalam dalam arti dia sudah pakai kursi. Sudah pakai sendok, kemasannya juga sudah mulai normal. Oke, di video yang ketiga ini sudah mulai cukup menjaga kebersihan. Fungsi sendok sudah digunakan, dan juga tadi juga dilihat ada beberapa pelanggan yang sudah mulai duduk dan tidak berdiri waktu makan. Dari video yang ketiga tadi cukup apa namanya normal. Jadi saya tidak mengeluarkan ekspresi-ekspresi ekspresi yang sebagainya. Harapan saya mungkin ada video yang lebih menguras energi juga. Jadi waktu kita react, dia menghentak. Dalam arti dia tidak nggak, nggak normal gitu loh. Kita mengharapkan sesuatu yang enggak normal sebenarnya. Tapi dari tadi cukup perkembangan dari yang tadinya kita apa namanya pakai tangan, pakai sendok sudah mulai duduk, kita cek video yang terakhir ya. Barangkali kita nemu sesuatu yang bikin kalian ya mengekspresikan sesuatu yang tidak perlu diekspresikan. Sebenarnya oke, dari tadi kita nge video yang makanan, kita sudah mulai ke video yang tentang air dimasukkan ke dalam kendi. Ini jelas, jelas jelasnya ini adalah minuman ya. Ini kayak penyetan jahe, teman-teman mungkin buat imunitas suhu. Tapi pakai tangan lagi ya, dia dia cukup pakai tangan. Ternyata sama bapak-bapaknya ini kayak daun jeruk ya, daun jeruk masih pakai tangan. Es jeruk. Kita menyoroti pedagang es jeruk yang memakai daun jeruknya sekalian buat dijadikan minuman. Iya, ambil sedikit tebungan biar masuk. itu kayak bon cabe ya kalau versi lokal itu bon cabe mungkin. Sambal oh, oh. dikasih rica-rica rumput-rumputan. Dikasih uh, ulakan sambal ya, kayaknya sambal hijau ini mau bikin minuman atau rujak sih bapak-bapak ini ya ya sampai sini masih normal-normal aja cuman uh, dari struktur minumannya ini agak serem juga kayak lumpur, lumpur yang dicampuri jeruk, perasan jeruk Mek. iya pakai tangan jadi memang antara keringat dan juga Tadi bahan-bahannya sudah campurkan, Ini mencampur dengan rapi, gak tau ini menyiatkan atau memang gimana. Mungkin ini penglaris, dengan dan ini adalah penglaris. Dia harus pakai tangan, si penjual masih biasa aja ya. Jadi, kalau mengelupas kentang, mungkin kalau pakai tangan ya udah wajar. Kalau mengelupasnya pakai penggaris, itu baru kita cukup. Ini juga ya mungkin ini cukup. Ini juga apa namanya? bisa disorotan karena kalau menurut kalian ini menjijikan menurut saya ini biasa aja karena kalau bikin adunan kan harus pakai ini tangan masih wajar lah ya jadi dia menyemek-nyemekkan potato ini cukup wajar ya wajar ini masih wajar ini masih wajar belum ada yang membuat saya nek Tapi masih tetap apa namanya menabur bumbunya itu pakai tangan teman-teman. Jadi kalau ada apa namanya ada resep resep dari India itu kalau di sini kan kita tuangkan dua sendok teh kalau di sana tuangkan dua kepal tangan. Gak ngebayangin rasanya gitu loh antara kentang dicampur kacang kacangan lalu dikasih irisan irisan kayak timun. Iya, kepnyaet-kepnyaet lagi pakai tangan. Ini yang menjadikan, mungkin ya, mungkin kalian mungkin menyoroti ini cukup menjijikan, tapi ya, kalau nggak gitu susah. Ini enggak tahu sih, ini mau bikin roti atau mau bikin kayak selai ya, dibersihkan. Oh, itu sudah jadi makanan, jadi makanannya, Bentuknya nggak karuan kayak gitu, dia. Di banyak-banyak, campurin apa namanya, kacang-kacangan sama es es keringat tadi. Harusnya dia cuci tangan dulu, tapi karena memang tadi sudah tersiram air-air ini, jadi sudah tidak bersih. Kalau kata dia, kalau kata saya sih masih cukup kurang jenis ya. ya. Mungkin itu yang menjadikan, kalau tidak direkomendasikan, video, -video kayak gini ke orang-orang. Oke oh, wbpom nanti merintih semua mereka. Nah oke okay. kita sudah melihat video-video uh, street food yang ada di dia, tapi mungkin menurut yang lain ini sudah cukup menjijikan ya atau mungkin membuat kita anak buat makan menghilangkan nafsu makan sementara, tapi menurut saya ini masih biasa aja. Cuman saya cukup men menyorot. Di proses pembuatan dari makanan-makanan ini, kalau di negara kita kan mungkin ada takaran kita harus memasukkan 2 sendok teh garam. Cuman kalau di sini dia pakainya tangan. Mungkin kalau dibikin apa namanya resep makanan itu, kalau kita membuat es yang cukup mirip sama lumpur tadi, kita harus memasukkan 2 kepal awur awuran yang kayak tanah debu itu ke dalam minuman. Nah, akhirnya selesai juga kita di penghujung eh, apa namanya segmen. Jadi jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, saya rekomendasikan buat subscribe, share ke sosial media kalian, jangan lupa like videonya. Nyalakan juga loncengnya biar ada notifikasi kalau misalkan ada video terbaru dari kita. Saya ados saja sampai ketemu di segmen apa kata dunia berikutnya.